Halo makhluk ketemu lagi di channelnya Simuni. kita kali ini akan ngebahas lagi Ragnarok yang seperti kemarin konten sebelumnya gua janjiin gua akan ngebahas untuk high price Sejarahnya dari akun ini adalah udah berpindah-pindah tangan dari beberapa kerabat saudaraku yang memainkan dan menyerah Akhirnya aku coba untuk kembangin malahan inilah chart yang sering saya mainkan untuk saat ini ya bro ya jadi mohon maaf kalau memang ada beberapa perbedaan eh, sudut pandang cara bermain game ini dari eh, status dan skill yang dipakai. Teman-teman eh, semua pasti udah melihat beberapa konten saya yang di episode 9 sampai dengan sebelumnya juga. Saya lebih memprioritaskan mem mem mem untuk uh, Keefektivitasan ke bermain dan efisien ya bro ya Jadi kalau misalkan teman-teman yang memang Lebih mengandalkan untuk party time Ataupun uh, PPV Uh, mungkin agak sedikit berbeda ya dengan pola permainan saya yang sering saya lakukan adalah solo farming ataupun duet saya cuman menggunakan dua karakter aja tanpa ada full party yang saya pakai bukan tujuannya untuk cepat leveling tapi memang saya mengejar untuk item dan equip-equip yang rare termasuk salah satunya adalah kartu yang sering saya dapatkan bro nah ini kebenaran udah ubah job menjadi high price uh, sehingga saya sedikit penasaran dengan skill-skillnya yang memang sedikit sekali informasi yang saya dapatkan Walaupun yang di internet itu ataupun di website-website banyak juga ya Yang memberitahukan terutama youtuber-youtuber yang kelas sultan Tapi karena memang saya bermain secara kasual dan memang e, sangat cukup irit ya Untuk mengeluarkan apa e, uang ataupun kristal yang ada di permainannya Jadi ya e, inilah hasilnya Jadi yang pasti sih gua coba Uh, untuk membedah apa sih job skill price uh, high price ini di uh, job 2 ya di job 2-nya ini dia uh, cukup efektif untuk kalian mainkan. Uh, Signum Cross ini udah pasti saya pakai cuman saya pengen tahu Safety Wall dan Lex define kemudian Sacred Blessing ini apakah berfungsi ataupun tidak untuk sebagai support ataupun memang Uh, sebagai price yang bisa farming nggak uh, full support maksudnya ya jadi bisa membantu nanti pada saat salah satu akun saya yang uh, Whitesmith diaktifkan benar-benar saling membantu Oke okay, uh, inilah bentuk uh, dari skill yang gua pakai jadi E, mungkin kalau kalian punya yang lebih efisien dan efektif dalam memainkan high price ini. Kalian bisa sharing dan komentar aja. Dan makasih banyak juga untuk teman-teman dari guild yang e, tempat high price ini bergabung. Kemudian teman-teman baru juga yang memang join dan berharap lebih. E, mohon maaf jika memang tidak sesuai harapan kalian ya bro ya. E, tapi gue terus belajar dan gue coba terus explore untuk game ini. Biar bisa memberikan informasi yang lebih update maksudnya. oke okay, tanpa banyak lagi <laughs> yang udah gua setting jadi langsung aja kita tester aja ini maksudnya tester ya ngetes ya apakah skill high price ini gua pakai e, beberapa e, skill yang memang gua belum ketahui dari seperti safety wall kemudian lex aeterna ini apakah benar-benar efisien di level 60 ya e, apakah cukup membantu pada saat nanti e, di e, KPM ataupun PPV ya, yang jelas sih kita buktiin aja langsung. E, termasuk ini judik, judik tuh nggak tahu. Gua lihat sih cd-nya sangat lama ya. Jadi memang kayaknya nggak efektif, tapi gua pengen coba gitu loh. Nah semoga teman-teman bisa e, menikmati permainan ini. Oke, okay, sudah so gua tester semua skillnya gua coba juga dan gua main duet. Uh, ternyata skill-skill yang tadi gue pilih di high price memang tidak terlalu berdampak besar malahan uh, Sepertinya untuk uh, blessingnya nya nggak terlalu maksimal karena memang gue bagi untuk yang high price-nya dari skill yang uh, price uh, kemarin gue pakai ya Ternyata safety wall ini dengan decrease agility ini nggak terlalu berfungsi banyak ya untuk di levelan ini Mungkin nggak tahu kalau udah sampai level 70-an tapi itu kapan tahun ya kita mau ngerjainnya apakah keburu pensi ataupun keburu bosan main gamenya jadi gua langsung persingkat aja untuk masalah skill ini terpaksa gua akan uh, reset dan uh, saya akan cari untuk yang lebih efektif dalam pola permainan saya pakai jadi yang pasti sih uh, gimana caranya biar tidak menggunakan pot untuk partner gua jadi sacred blessing, legs defense, safety <laughs> wall itu kayaknya nggak akan gua pakai itu konyol banget menurut gua dan les eterna paling Magnus Exorcist yang akan gua pakai itu pun paling level 1 atau level 2 ya mungkin maksudnya nanti pada saat tanding e, antar guild gua minimalnya sebelum mati terbunuh duluan gua masih bisa mengeluarkan skill tersebut yang dapat merusak e, area e, musuh yang mendekati teman-teman saat bertarung oke ya sudah Uh, ini nggak mungkin juga kalau white smith ini dikurung seperti ini dan dia tidak bergerak menggunakan skillnya Otomatis sikapnya tidak berfungsi uh, yang skill nabrak-nabraknya Jadi ya sudah <laughs> ini gua harus riset bro Jadi otomatis ya semoga Uh, teman-teman bisa mengambil uh, plusnya ya uh, kalau minusnya mohon maaf sekali kalian bisa uh, apa variasikan sendiri saja ya apa kekurangan dari uh, stat yang gue pakai baik dari white Smith yang kemarin maupun yang sekarang high price yang pasti semoga jadi referensi dan kalian nggak uh, apa nggak stuck gitu loh dan nggak bosan memainkannya dengan waktu yang memang terbilang uh, sempit ya seperti saya ya. Oke okay, ini poinnya udah gua reset dan di level 59 ini ada 102 ya Poinnya kita akan coba setting lagi Semoga ini bisa efektif ya Karena e, sudah dicoba tadi yang pertama e, Dan gua akan kembali lagi ke re, e, settingan awal Untuk si price dan skill high price nya juga nggak akan saya pakai semua Uh, paling uh, nanti yang akan menaikkan untuk skill dari uh, apa namanya untuk naikin haste ya final hastenya ya. Oke okay, kita tester aja mungkin uh, semoga dia lebih cepat juga ya untuk uh, mengeluarkan skillnya dan memang untuk uh, apa resurrection ini harus benar-benar bisa uh, delaynya sangat lambat uh, sangat cepat maksudnya ya. Uh, jadi gua nggak lambat pada saat bangunin orang mati. Oke, cukup sepertinya, Hasilnya cukup tinggi Ya, dengan equip apa adanya seperti ini, di equip biru yang memang belum maksimal juga Sepertinya ini akan cukup baik ya, membantu teman-teman semua di guild ataupun pada saat saya farming sendiri Oke, ini siapa ini? Aduh, udah ada undangan guild ya, bro ya Sebentar, nanti saya pikirkan dulu oke Oke okay, kita coba untuk battle ya antar duel ini seru juga setiap jam setengah 10 ya 9.30 malam Ini saya lihat mulai terlihat memang apa yang saya setting agak efektif karena memang dia termasuk TB Dia nggak langsung cepat mati karena yang bahaya itu dari debuff Mage ya Aduh Mage itu sangat sakit dan pasti yang diserang duluan adalah Price <laughs> Itu udah jadi pasti Oke okay untuk pertandingan awal kebenaran ini saya sempat rekamnya yang bareng-bareng sama Sultan ya tuh equipnya bagus-bagus ya udah saya rata-rata tapi gua coba juga sebelumnya udah sama temen teman yang biasa menggunakan equip putih juga cukup efektif sangat membantu sekali dengan skill yang saya pakai defend-nya yang enggak terlalu tipis tapi buff-nya juga cukup mumpuni walaupun nggak maksimal ya. Tapi ya so far so good mah bro Yang pasti sih kalian e, terserah ya mau pakai atau enggak Semoga bisa jadi referensi kalian untuk status saya e, Ya yang pasti sih e, Kalaupun terlalu rendah juga fan nya Ini tidak e, akan jadi bulan-bulanan ya Price itu paling duluan untuk dihajarnya <laughs> Oke okay. Kita tester lagi ya Kita tester lagi ya Oke okay, di KPM selanjutnya kita tester lagi uh, untuk mengenai uh, efektivitasnya dari skill yang saya bangun uh, statusnya juga standar aja bukan stand uh, bukan status untuk support ya uh, coba cek <laughs> oke okay, gua tuh harus lari dan mendekati selalu deket dengan Knight karena uh, dia yang bisa uh, ngekanter uh, pada saat ada yang deketin gua bro ini aduh sorry banget mungkin agak lek ya karena memang uh, pada saat recording ini terasa banget menggunakan emulator tuh aduh Oke okay. selamat bro nah inilah kalau misalkan gue terlalu rapuh itu udah pasti mati ya nah kanter dan uh, gue harus pakai juga uh, apa namanya Magnum itu untuk ngebroken armornya musuh nah kayak gini nih nah itu lumayan langsung damage-nya dia jatuh otomatis dihajar oleh ASPD yang kenceng dari knet ya selesai. Oke, okay. ya kebenaran ya ini ya. Uh, sayangnya gue nggak sempet rekam sama teman-teman yang menggunakan equip biasa. nggak ya, apa-apa ya. Yang pasti sih nih, ya, moga uh, bisa kalian apa uh, jadi pembanding lah, jadi pembanding untuk kelas high price. Oke. Okay. nah ini kan yang jadi bahayanya tuh kan uh, apa namanya hunter ya gua hunter sama mage dia tuh bahaya itu Stone nya tuh gue bisa bikin pening <laughs> nah ini kepada saat ada firewall musuh gue bisa pakai uh, broken armornya yang gue punya <laughs> itu lumayan juga cukup sakit ya bro ya nah ini agak seru nih nah itu loh mage itu bahaya tuh <laughs> oke okay, mantap udah jatuh satu nah ini nih itu kalau saya lagi pening itu tiba-tiba langsung disikat Hunter ya saya ataupun Assassin ya bro ya lumayan nggak terlalu cacat-cacat amat ya dengan buff yang healnya uh, cukup tinggi Oke okay. kita udah cukup di KPM <laughs> uh, kita akan mainin lagi kita tester untuk ngehajar monster bro Aduh ini sorry ya, kalau misalkan lag banget ya, karena emang susah ya. Gua harus setting PC gua tuh harus bener-bener high, high ini ya, high spek ya. Uh, mungkin untuk in-pass, spek dengan emulator di game ini kayaknya sayang banget. <laughs> ya sudah, yang pasti sih kalian dapat informasi yang gue sampaikan dan nangkap apa maksud tujuannya ya. Uh, ini yang penting pada saat dicipok uh, bos uh, momon ini Lu gak langsung uh, tepar ya Karena teman-teman yang lain sebagai hitter itu udah pasti berjatuhan uh, Dan gue bisa cepet-cepet uh, Apa namanya uh, apa Rest teman-teman yang uh, meninggal uh, Cuman sayang karena memang lag dan kadang-kadang uh, Dari servernya itu sendiri bermasalah ya Gue susah juga Oke okay deh ini dia uh, gue coba duet ya keren lah lumayan gue cukup senang juga karena memang nggak nggak cacat dua-duanya salah satunya bisa e, membantu banget untuk high press ini ya kalau white smith memang e, dari awalan gue banyak sekali kesalahan karena sambil belajar ya bro ya jadi makasih banyak untuk yang kasih masukannya gue tunggu juga tetap untuk komentar-komentar kalian dan yang baru bergabung selamat bergabung jangan sampai lupa ya bro ya untuk e, kasih jempolnya walaupun lu nggak mau subscribe nggak apa apa oke okay. Ini statusnya kalian bisa lihat, tengok sendiri, nggak lebih dari 4.000, tapi ef efisien menurut gue karena nggak perlu ngeluarin pot lagi pada saat gua duet. Dan untuk di level selanjutnya dari 60 ke atas, mungkin gua udah pakai uh, intelijen ya, yang akan terus saya naikkan. Dan yang lainnya, menurut saya udah cukup, ini terlalu TB, malahan kalau untuk farming ya, uh, di 150 ribuan ya, untuk HP-nya sih cukup. Oke. Okay. Ya sudah, makasih banyak buat teman-teman. Lebih ringan lagi yang gua statusnya pakai ini nggak perlu repot untuk nyari kawan ya untuk beresin quest ya. Sendiri pun udah selesai langsung sekali jalan. Cukup maksimal 3 jam gua mainin udah selesai semua, kelar termasuk dungeonnya Dan untuk saat ini ya gua tetap lah e, akan pilih-pilih karena gua mau nghemat uang. Jangan sampai terus-terusan beli panas ya untuk Los temple ya untuk untuk apa dungeon yang gua pakai daily instannya itu adalah udah los temple jadi lu tahu sendiri bisa nebak mana ada karakter yang akan bakal gua tendangin yang terlalu high damage tapi rapuh ya jangan harap bisa masuk los temple bareng-bareng ya bro ya